Dia dia dia Panas tuh, Kak kak Panas Panas tuh, <tuh> Nam, enggak, Kak Payun, Nam Nam, Kak Payun Oh, itu tuh, Kak, itu Ada bo bom <tuh> Ana bubam apa yaun? Hmm? Enam. Enam, papa. Nih, nggak ke dia tadi. dinya akan ada, dia akan ada, dia kayak, ya, ya. Ayah, hai, hai, hai, hai, dipayun dipayun ya. tuh dipayun hai, potong hai, hai, hai, di kemana ini? Hmm? Naon? Cinta Cinta kamu mahiu, sienta yuk, kamu mahiu, sienta yuk, kalau itu kamu mahiu, yuk, kurang tinggal gajah, diri tiu, yuk, nah, hmm -hmm. tinggal gajah, ayo, heeh, tahunan bisa labu. Ah, tinggal gajah Kadiyo tinggal gajah Kadiyo tinggal gajah Mana gajah Hmm Ini gajah Bisa gajah King Kong King Kong King Kong King Kong mana bebek nah tinggal bebek nam nam nggak bebek mana bebeknya mana Mana bebeknya, mana? Hai, hai, hai. Coba tinggal, Kak Dio, Dadah, dadah, Kak dadah Turun, beda turun. Nah, wanita guguk, guguk, guguk, -gug edutanya ayo nengal gajah yuk nengal gajah yuk nengal gajah bade mau ayo bade lawan eta memeng mana memeng oh eta memeng etanya bade kadinya bade ya memang memang mm -mm. saha ya tak memang batur. batur kemana enam Tinggal gajah enam awan gajah mana gajahnya mana mana gajah mana?